Oke guys, halo balik lagi bersama gue Wirman di channel gitar yang sekarang lagi-lagi gak ngomain gitar Kenapa? Karena gue, terus seperti yang sudah dilihat juga ya, gue lagi main Minecraft ya Bang, bang, Minecraft, bang, bang, bang, Minecraft, bang Bang, Minecraft, bang Nih ya, ini udah main Minecraft ya, tenang aja anjir, gila Gak usah komen semua video gue main gitar pun dibilang Minecraft anjir <laughs> Tenang aja, soalnya gue pasti akan main kok Emang ada waktunya gue main, ada waktunya gue nggak ya Seperti kalian lihat di belakang nih ya Semenjak video terakhir, gue tetap main sendiri juga Udah menambah satu kuda lagi ya Cuman karena gue nggak punya nemtek, jadi gue nggak namain Ini gue akan namain Mars nanti Karena Bruno ya, sebelah sana tuh abu-abu Bruno Dan ini yang warna coklat, Mars ya Jadi jadi Bruno Mars ya Oke, melihat dari video sebelumnya di sini tuh ada portal ya Nether portal Banyak yang bilang, bang, bang kok lu nge-cheat bang apa? enggak ya, ini emang bener-bener gue ambil obsidiana Dan gue pakai Flynn gitu loh di sini ini sengaja demi ceritanya bagus gitu loh ya jadi ceritanya tiba-tiba ada gitu nah gue belum mau langsung mau masuk sih sebenarnya gue pengen ngetes aja gitu kan sama bikin hype di video selanjutnya aja sebenarnya dan di sini kita akan melakukan persiapan ya abis ini kita akan melakukan persiapan untuk menuju nether dimana persiapannya adalah mencari diamond jadi abis ini gue akan ngecraft shit suara apa itu oke kayaknya ini harus ditutup dulu ya bentar oke ya ditop dulu daripada daripada soalnya pernah kayaknya dulu waktu gue main itu ada uh, monsternya tuh yang masuk ke sini gitu loh dari Nether. Ora ya, karena lagi hujan bahasa gue masuk dulu ke dalam. Nah, persiapannya adalah karena gue nyari diamond, gue akan bikin pickaxe diamond sama bikin pickaxe dari iron ingot. Ah, oh, shit man, gue bikin blok bentar ya, gue bikinin jadi iron ingot dulu nah kenapa sih kita nyari diamond, soalnya di sini diamondnya kan di sini ada 11, sini ada 10 masih ada total 21 diamond yang gue punya, itu tuh masih dikit gitu loh buat satu badan, terus nanti buat pedang, dan lain-lain plus gue mau nambahin lah karena experience gue dua-dua gue mau 30-in biar nanti gue mau langsung dapet SAT! enchant yang bagus gitu ya kan mentoknya di XP30 oke, gue jadi sekarang bikin dulu ini nyama kayaknya satu aja sih, sisanya mungkin harus pakai ini ya maklum lah, ini masih budget version ya, awal-awal jadi masih harus kayak begini dulu. Oke, okay. ini nggak terlalu nanti. Ya diamond pickaxe gue bikin dua lah. Apalah salahnya ya kalau bikin dua kan? Oh ya sama pedang juga deh. Sat, sat, ya. Oke, okay, sekarang tinggal obornya aja. Walah. Oke okay, dengan begini kita sudah bisa mulai mining. karena persiapan kita sudah beres. Langsung aja kita ke tempat mining. Jadi tempat miningnya ada di sini. Sekalian gue juga mau ngasih liat di lantai bawah gua ya, nih, di video sebelumnya gua belum ngasih lihat ini ya. Jadi ini ceritanya penjara penjaraan yang kemarin udah di gua buat. Iya, yeah, ini suara zombie yang tadi nih. Lupa gua di sini ada zombie anjing. Ini sengaja gue gelapin biar zombie tuh spawn atau skeleton tuh spawn. Eh, hey, tuh ada wc atau minum tuh silahkan datu duduk ama tidur ya anjing yang berisik tapi harus ah, oke. Okay. Kita langsung menuju ke tempat mining di bawah. be aman tempat mining gua tuh. Kalau ada yang dari bawah ke atas tuh gak bisa. Ya. Nah sebenarnya juga ini tempat mining yang kemarin gua udah lakuin juga. Cuman tuh gue belum banyak dapat diamond lah. di sini gue masih cuman ngegali-ngegali doang. Dan nemuin lava. Biar biasanya kan karena di de dekat lava kan diamond. Jadi gue nemuin lavanya dulu. Oh shit. Tenang-tenang, gua hafal jalan, gua hafal jalan Nah ini lavanya gila ya, karena pakai shader tuh kayaknya WUH! Lavanya glowing shimmering splendid aja Nah tapi, tapi ya, ini kan rara udah di kedalaman 10 ya Ini gua udah cari-cari juga, sekalian nyari jalan tuh gak nemu diamond Coba ya, kita cari-cari dulu okay, Let's go Nah yang kayak gini-gini nih gue biasanya gak mau nih kalau koal, sayang kalau pakai diamond ya Kalau Diamond Px biasanya gue pakai kalau buat buka jalan aja gitu biar cepat gitu kan. Terus gue ngeliat juga di video-video YouTube anjir. Kalau misalnya pakai efisiensi atau pake Fortune itu kayak cepet banget anjing tak tak tak tak tak tak tak gitu. Gue lupa itu pakai apa deh nanti coba komen di bawah itu gue lupa pakai apa biar Diamond PX tuh nge PKXnya cepat ter tak tak tak tak tak tak kayak gitu. Ya mungkin ini akan jadi video yang paling membosankan. Kenapa? Karena di sini miningnya tuh lama ya. Gue akan mining dulu sampai dapat diamond. Nanti gue coba edit aja supaya nggak terlalu kelamaan, gitu ya. Chip. Aku nggak nah, tahu kalau Misalnya di sini tuh nyarinya harus di deket lava apa enggak ya? Ini kayak gua-gua gitu kan. Ya melihat dari suramnya kayaknya ini tempat ya karena nggak ada diamond. Nanti kita harusnya pindah sih. Sini gue ambil ambilin coal yang mudah mudahan banyak, karena gue akan mau xp nya ya, dipakai buat enchant <sum> ENCHANT <tutuk> not today <tutuk> wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wari na, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ambil diamond dengan diamond. Oh, keluar jalan keluarnya dulu. Oke. Okay. ah ini dia nih anj gue lupa harus gue masukin di gue sebelah sana. Huh. Oke. Okay. Oh gue oh, dapet nih, satu dua tiga ya Oke, kayaknya ini tempatnya menjanjikan gue akan coba perdalam Nah jadi total selama ini masih baru tiga ya tiga diamond tiga blok karena gue gak ada fortune atau apapun itu tuh yang bisa nambah satu kali bloknya dapat berapa jadinya ya masih tiris sekali ya dapat diamond dikit gitu Oke, ini saatnya kita perretailin dulu nih di bawah lava ini ada apa aja? Ya? Osh ada lava di bawah lava ada lava wow degut. Oh shit. Nan nan nan am. naris. Oh, di atas. Oke. Okay. Shit. Armor pickaxe gua habis jadi gua ha sekarang harus pakai Diamond anjir gua nggak tahu gua terusin aja nembusnya kemana ke mana ya. Iseng aja siapa tahu muncul. Noh. Ini tembus ke mana? Anjir tembusnya ke tempat yang Mainin gue yang lain noh. Oh ini yang tadi anjir. Wow, kebetulan sekali. Instinct gua tuh masih ke arah jalan pulang kok, wow, tenang ya di kedalaman tiga belas ya, hmm. gue mendengar harusnya sih dari sebelah kiri step dari skeleton ya. nanti abis ambil ambil ini deh abis ambil. Ini. oh derez um oh apa ini? Kita menemukan jalan. ya ternyata cuman bolong doang anjing. Sesuara menceknya, Mbak. Dia sesuara menceknya, Mbak. Aduh, tapi dikit banget. Oke, nggak dikit ya, lumayan lempet biji ya. Lumayan bersihin dulu, pinggir-pinggirnya lah. Anjing, nanti kena lava lagi. Wow, oke, di bawah juga masih ada. Oke, harusnya sih aman nih buat buka burger kalau kenapa-kenapa Nah, the one. Hmm, Diamond P 1 one has been broken. Now Diamond P 2 Hmm, oh. Ya, nggak tau jalan pulang lagi nanti. Harusnya gue ngikutin jalur kanan aja sih. Oke, okay, di sini juga ada. Oke, okay. ini kayaknya baru ya. Gue belum pernah ke Oh, wow, wow, wow, wow, wow, hmm, menarik sekali. Sorry, gelap bentar ya. Mampus hmm, masih banyak koal ya. gue bisa dapat XP di sini. menarik. Oh shit, oh, baru gua habis anjing. Anjing, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Gua wow, Hah? Gua wow, Kenapa? Gua wow, wow, wow, wow, wow, wow, Masa nonton. sama lo semua, sama zombie aja Gila sih Wow, wow banyak sekali Tombainnya terlalu banyak gak sih? Aduh, salah kan Coba jangan sampai ada yang dari belakang aja Aduh, gue ngapain nih? Ini kalau ada lava semua mati nih, cuman gue gak dapet XP pelan-pelan ah, lah sabar Sorry banget nih kalau gelap ya, mungkin lupa pada gak ngeliat, cuman gua gak ada obor anjing <laughs> Ada yang berantem kan? Meledak deh nggak mungkin gua nge-trigger ledakan kan dari atas. Sorry ya, kalau di sini agak lama. <laughs> gua mau main aman, gua nggak mau ke bawah anjing. Gua lagi bawa diamond banyak. Wah! Hu! Hu! Sumpah nyaris, anjing anjing. Oh, gila, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, Gila gila bisa di belakang tegang, tegang, tegang, tegang, bikin barikade dulu ah, biar dia tegang, lewat. tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, tegang, Barikade "Jangan sampai spawn di dalam barikade, tapi bisa-bisa jadi sih." Oh shit, my arrow has gun. Wah, dengan sebanyak XP itu. Oh shit, oke, sebentar, sebentar, sebentar. Waduh, wow, wow, wow! Yang kecil anjing, mampus lu, nggak bisa naik lu, mampus lu. Oh, ada lagi! Mampus. Sini loh, Nah, sini loh. Oke, okay, come here! Wow! Oh! Nyaris, sumpah untuk ada barikade, anjing! Wuh! Wuh! Gila, jenius anjing gue, jenius banget. Hmm! Ya. Gua cuma mau ambil XP doang, gak bisa kita kabur Shit, shit, dari mana aja tuh Shit, shit, shit Shit, shit, shit, shit Boom Oke, okay. selama creeper gak ada oh ah Wah, wuh, wuh, wuh, wuh Ayo reken, reken, reken, reken, reken Nice, udah kena. Hmm, hmm, mm. Huh. Allah, enter, nggak mau, nggak mau, gue nggak mau lihat lu, tenang aja. Gak akan gue ganggu, gak akan gue ganggu. Eh. Tegang, tegang. Gue ngambilin panahnya juga dulu, lumayan ya, siapa tau gue bisa ngebunuh berapa? nggak aku nggak mau lihat lu, gue nggak mau lihat lu. tenang aja, tenang aja. wah bakal luas nih, ini bagus nih tempatnya alright ora. dan mau tiba-tiba nggak -tiba sengaja lihat enter. <laughs> oke okay, naik. gila ya, barikade gue menyelamatkan lo gila. oh, oh, huuh. Oh, oh. Gila Bisa ada nyisip, gadis itu kiper Gue udah paling lama kiper sih, sebenarnya oke. Okay, I think it's, it's time to go home. Bentar, bentar, dikit lagi 30 sih. Dikit lagi tiga sih. Allah apa pula itu? Lama matinya ya, karena pakai armor. Wah, wow, edit sama armor. koleksi oh gue ada pasang kubur di situ gue sudah kita sudah mendekat dengan jalan pulang hmm. saya mencium diamond kalau sebelah sini ya hmm. atau hidung saya yang salah wow manaus detect diamond enggak perlu digali langsung ada muncul eh ini bener nih katanya kan asyik wow udah tiga puluh pas banget coy ini bisa wow bisa encan wow. oh another one another one another one wow wow another one nice eh? nice oh shit. ada air, bukan ada air, regen regen regen regen, ayolah ayolah ayolah ayolah, regen regen juga lah, regen juga lah, boom, Wuh. seperti pertinya ini sudah saatnya untuk pulang, Oke semoga gua masih inget jalan pulang, ayo let's go, <tuh> masih ada binatang binatang, anjing, anjing. oke, apa apa, let's go, ingat peraturan kita anak-anak, ya, obor di sebelah kanan sama dengan jalan pulang. Alright. Ternyata tembusannya di sini ya Ini kalau kalian bingung ini tiga apa itu tuh jalan pulang juga ya Ambil dulu Sebanyak-banyak nih sebelum pulang Boom This the way This the way Boom, see what I'm talking about? tunggu, Zombinya di sini hilang aja. Tuh, tapi ada suara skeleton aja. Sekarang di sini yang ada skeleton. Wow, ya emang karena monster spawn ya nggak mungkin ada di situ terus sih pasti hilang juga. Oke. Okay. udara segar. hah, Oke, sebentar. Kita tidur dulu biar aman ya. Biar nggak ada pentom juga tiba-tiba. Hah. Oke. Boom. Ya. Sudah pagi. Sadis. Kemenangan yang sangat cantik. Oke, sekarang gua akan mengumpulkan dulu semua barang-barang ya. Oh, ini ada cobblestone banyak, ini juga ada koal, ada iron ore, ada gold ore, ada redstone. Coba gua rapikan dulu ya. Ini kayak gua kasih lihat dulu. Nah, hasil dari mining kali ini adalah yang pastinya ya, 17 diamond. Boom, 17 diamond itu kayak lumayan sih kalau menurut gua. Di sini juga ada banyak banget redstone, coal, cobblestone gak usah dihitung lah ya. Iron ore udah hampir 2 stack. Gold ore 12 ya, gun lumayan. Lapa sazuli juga tadi gue lewat sempet sempet. Sama ini ada chatmail lagi kan berkayak protection ya enchantmentnya, enchantnya, sorry. <laughs> ini tadi dropan dari zombie. Boom, sini gue akan rapi-rapi dulu plus mungkin gue akan masukin kabel stone ini supaya jadi stone dan menjadi stone brick seperti ini. Boom, kita lanjut ke smithing house. The Quill The markas Cina dynasty Ming Nah, penting-penting dulu Shit Oke okay. Boom, selama masa pembakaran gue akan bikin dulu redstone ini menjadi redstone block Secepat kilat Mungkin coal juga Block of coal nanti gue akan taruh di dekat perapian sini block of coal akan gue taruh di sebelah sini ini gue ambil aja jadi nanti kalau buat pembakaran ini aja jangan yang coal ini ini oke okay. ya selama masuk pembakaran ini gue akan mencoba mengencan ya pedang gue supaya nanti pas di netter kita bisa bunuh-bunuh dengan gampang kalau masih ada spare diamond, gue mungkin akan bisa bikin armor diamond boom. Boom, 30, masa sih gak cukup ya kan? Masa gak cukup? Bismillah, 1, 2, 3, 4, Cukup ya 7, Ini aja masih bisa buat pickaxe 14, biji, 17, 18, 19, 12, 13, bisa bikin pickaxe lagi 2 biji Anjing Cover with diamonds Boom Gua akan taro dulu ya sisanya I'm so sorry AIS Tunggu tangannya Oh iya ya <laughs> Kebetulan warnanya sama jadi oke okay. Boom Akhirnya gua full diamond Mantap Oke okay, diamond beres Pedang beres Semua beres Aman aman aman aman aman THE ENCHANT TIME Lupa ambil Kita lihat Dengan 30 XP Looting Sebentar, looting itu Bentar, gue cari dulu Gue lupa looting apa Oke okay, Looting adalah uh, Loot dari monster yang drop gitu Itu lebih banyak ya saat kita ngeloot. Ini ada sharpness 2 Ada sharpness 1, lampu salju ini hmm. 3 enchantment level 30. Kita coba ya. Kita coba. lo looting sih. Fortune. Is this the one that I'm looking for? Ya oke okay lah ya. So soalnya nanti kita butuh banget diamond lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enchanter. ya nggak 5 sih ya tapi semuanya itu pas aja gitu efisiensi and breaking fortune ini udah efisien udah nggak susah rusak kan breaking plus fortune ya jadi buat yang belum tahu efisiensi adalah mempercepat mining lo jadi pak-pak-pak-pak itu yang gue maksud tadi di awal Terusan breaking adalah umurnya dari diamond px jadi lebih lama plus fortune fortune adalah pas lain yang tadi gue udah jelasin juga saat lo ngancurin satu block mungkin yang drop tuh cuma satu misalnya diamond tadi cuma satu bisa aja dua bisa aja tiga dan seterusnya ini ada urutannya ya empat tiga dua nanti uh, mentok terus sebenarnya lima. nah mungkin sampai kelima nya itu tuh persenan untuk kemungkinannya itu lebih gede gitu kayak misalnya fortune atau breaking itu lebih berat uh, rusaknya lebih susah rusaknya kalau 5 gitu kan. tapi ini udah lumayan anjir. ini semacam. oh shit man. aduh kurang satu ya. aduh sharpness lagi ya kan. sharpnessnya tuh udah fix. aduh satu satu xp lagi anjing. satu xp lagi udahlah gue bertani dulu aja lah. <laughs> bentar ya gue bertani dulu. Ngapain bertani? Gua tadi lagi ini. Tuh lagi bakar-bakar. Kalau bakar-bakar dapat XP, cuy. Let's go. Give me some XP. Nah, give me some XP. Ah. Give me some XP. <laughs> Dan masih ada lagi ya. Another one. Mm. Let's go. Huh, menegangkan. Makan dulu ya biar nggak tegang. Oke. Okay. Sekarang adalah saya mau enchant diamond. Sharpness 3. Sharpness 3. Oh, oh, oh. Ay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Looting dan sweeping edge ya boleh lah ya sweeping edge sama sharpness. Sharpness itu damage ya, sweeping edge itu juga damage tapi damage yang splash itu yang kalau misalnya sap gitu kan. Jadi bisa banyak orang langsung damage-nya itu gede juga. Looting juga mengambil drop monster tuh lebih banyak ya drop monster lebih banyak oke okay. alright alright <laughs> ya gue akan keep XP gue mudah-mudahan ya jangan sampai mati di 27 supaya gue bisa enchant-enchant terus di yang paling bagus yaitu di saat gue experience 30 oke okay. karena setelah baru beres-beres dan juga uh, harvest ya nanggung banget, XP gue 29 gue bisa sekali lagi nih untuk nge ya Yaudah lah gue iseng dulu gue bikin Yang namanya golem <guluh> Hai Gue <guluh> lo belum bisa gue kasih nama Tapi ya nanti aja ya Jaga rumah baik-baik eh, Kalau gini caranya Kemungkinan terakhir Hanya bisa mengembala ya Yaitu memanen ayam Bakar Gue lupa pak kalau pakai api nggak ini ya kalau pakai api nggak ada XP-nya sorry sorry sorry sayang banget mendingan pakai ini artinya pakai api itu kalau misalnya lagi survival aja kalau misalnya lagi nggak ada kapak atau apa bumbu -bu tuh cepet yo 30 ambil ambilin dulu dan gue terjebak kayak di sini <laughs> ah. ntar gue keluar dulu Boom, pas banget 30 aja. Gua akan encan apa ya? Coba ya antara palak sama badan. Protection, respiration, motherfucker. The next one kita akan ke laut. Ha! Oke okay guys, segini dulu konten Minecraft kali ini Nextnya kita akan masuk ke dalam nether portal yang ada di sebelah sana Yang sedang ada golem ya, lagi nutupin <laughs> Oke. Okay. Jadi nanti kita karena persiapan udah siap Kita akan mencari yang namanya Ancient Debris Supaya kita bisa bikin armor hitam dan menjadi kesatria baja hitam alias pakai Netherite Armor ya. Netherite Armor, Netherite Armor. Boom. Oke sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Go Wirman, keep rocking and headbangin. Cabut dulu. Peace out.